Assalamualaikum, selamat datang di channel Dacece, kali ini aku mau bikin kentaki pisang, ini benar-benar Crispy di luar dan lembut banget Di dalam, nah buat kalian yang pengen Tahu caranya, langsung aja Tonton video ini sampai habis Ini benar-benar enak banget, dikasih Topping coklat dan kacang pecah Seperti ini, langsung aja Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan Untuk membuat pisang kentaki. Nah ini aku siapin air, aku kasih gula ini 4 sendok teh dan juga aku siapin susu kental manis Ini pisangnya aku kelupas dulu seperti ini Dan aku mau buang bagian ujungnya yang seperti ini ya, biar hasilnya rata dan bagus Kupas semua pisangnya sesuai kebutuhan kita Nah ini udah aku kupas beberapa, ini aku sisihkan dulu Ini mau aku iris pisangnya menjadi dua bagian seperti ini Iris di bagian tengahnya seperti ini Jadi untuk bikin pisang kentaki jangan terlalu kecil Karena ini pisangnya rawan banget patah Kalau nanti kita guling-gulingkan di ketepungnya Nah seperti ini aja Lakukan semuanya sampai selesai Kalau sudah selesai ini mau aku sisihkan dulu pisangnya setelah ini aku mau siapin bumbu marinasinya untuk pisangnya agar lebih enak dan manis nanti hasilnya. Nah ini aku masukkan dulu 4 sendok teh gula pasir. Dan ini aku juga masukkan 2 sendok makan susu kental manis untuk mereknya ini sesuai selera kalian aja. Dan ini aku mau aduk-aduk sebentar Setelah itu aku mau tambahkan air sedikit demi sedikit Dan udah aku larutkan seperti ini ya Ini untuk gulanya udah larut Jadi pisangnya udah aku masukin Serta aku marinasi seperti ini Selanjutnya aku siapin air Ini untuk perendamannya Nah ini aku siapin juga untuk tepungnya Aku pakai tepung yang protein tinggi Biasanya aku pakai tepung terigu cakra dan untuk tepungnya aku enggak tambahkan gula tapi ini aku mau tambahkan perisa vanila seperti ini ya Kalau enggak ada kalian juga bisa kasih vanili biasa Dan untuk ukurannya aku kasih setengah sendok teh seperti ini Setelah aku masukkan ini nanti akan aku aduk-aduk supaya tepung dan vanilanya tercampur rata seperti ini ya Nah kalau udah selesai ini aku udah siapin pisang ya udah aku marinasi tadi ini aku balur-balurin dulu Setelah itu aku mau ambil satu langsung aku celupkan ke dalam tepungnya seperti ini Lalu kita guling-guling seperti ini pelan-pelan aja jangan di tengah-tengah juga supaya nanti hasilnya benar-benar keriting dan bagus setelah keriting kayak gini ini mau aku celupin dulu dan aku rendam dulu ya untuk beberapa saat sampai pisangnya ini habis semua untuk penepungannya nah lakukan semuanya sampai selesai untuk cara menepungnya seperti ini kita guling-gulingkan tapi jangan ditekan-tekan ya sampai benar-benar pisangnya tertutup dengan tepung semuanya kalau sudah kita rendam seperti ini kalau sudah semuanya kita rendam seperti ini ini aku mau saring dulu tepungnya Supaya nanti tidak bergerindil saat untuk melakukan penepungan yang berikutnya Lakukan sampai tepungnya ini benar-benar tersaring semuanya Dan gerindilannya ini nanti bisa kita buang Nah ini pisang yang udah aku rendam tadi Ini mau aku tiriskan dulu dan mau aku lakukan penepungan yang kedua Tiriskan seperti ini, ambil satu persatu aja supaya nanti hasilnya bagus. Dan tepungnya enggak basah, serta nanti supaya gerindilannya juga enggak terlalu banyak. Ini aku, tepungnya seperti tadi ya, kita guling-gulingan seperti ini, tapi jangan terlalu ditekan juga. Nanti supaya hasilnya itu benar-benar bagus dan kritik. Nah, ini untuk penjelupan yang kedua tadi, dan ini. Untuk penempungan yang ketiga ya Jadi setelah penempungan ketiga langsung kita masukkan Jangan kita biarkan setelah kita tepungi Nanti hasilnya bakalan rawan keras Nah kalau langsung kita masukkan ke dalam minyak panas seperti ini Ini nanti hasilnya bakalan keriting dan bagus sekali Nah ini untuk hasilnya Kalau apinya terlalu besar nanti hasilnya cepat gosong seperti ini Tapi kalau apinya itu sedang Nah seperti ini hasilnya bagus bersih Dan ini keritingnya benar-benar keriting banget Nah untuk bikinnya seperti ini ya Kita guling-gulingkan dulu Langsung kita masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas seperti ini jadi jangan ditunggu, didiamkan dulu supaya hasilnya benar-benar bagus dan keriting banget nah ini udah kelihatan, kalau minyaknya panas banget, pisangnya langsung naik ke atas seperti ini nah ini dia, pisang gorengnya udah siap disajikan, ini benar-benar crispy banget dan lembut banget di dalamnya ini yang rasa original aja udah enak udah manis, tapi kalau kalian pengen ditambah topping seperti yang aku bikin ini, ini bisa sabangnya juga untuk Ide jualan ya, jadi ini untuk cemilan juga bisa. Ini bener-bener cocok banget disajikan di sore-sore hari, apalagi pas lagi hujan. Nah, ini aku mau kasih topping dulu supaya bervariasi rasanya seperti ini. Ini bener-bener enak banget, dan ini mau aku kasih juga toppingnya. Aku kasih coklat, untuk coklatnya ini aku kasih glaze yang langsung aku beli aja. Jadi, aku nggak bikin-bikin, langsung beli glaze yang jadi seperti ini. Aku bikin toppingnya di atasnya seperti ini, lalu nanti aku mau taburin juga topping kacang di atasnya. untuk toppingnya kalian bisa mengganti dengan kacang maupun keju, ini benar-benar enak banget dan rasanya krenyes banget, crispy banget buat kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa like, share dan komen, dan juga jangan lupa subscribe juga nah ini dia, udah aku kasih topping coklat, ini benar-benar enak banget, anak aku aja suka banget dengan cemilan ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan wassalamualaikum.